I'm sleeping 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the sh you don't do. Well, I'ma make hellish sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah. Tied up my chest, I'll never forget what it's like to be in indebted. Stabbed in the back, bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you. Honda Cerfee Hybrid 2023 mulai diproduksi, bakal meluncur segera di Indonesia, simak videonya. Produksi Honda CR-V Hybrid 2023 akan dimulai di Honda Canadian Manufacturing, HCM, di Kanada, Amerika Utara. CR-V Hybrid ini disebut-sebut sebagai tonggak penting bagi Honda, karena CR-V telah menjadi crossover terlaris di Amerika selama 25 tahun terakhir. Sebuah mobil yang dilengkapi dengan teknologi hybrid, atau elektrik HEV, merupakan faktor kunci dalam membantu Honda mencapai visi netralitas karbon pada tahun 2050. Model hibrid cerfai baru merupakan bagian penting dari rencana elektrifikasi Honda, yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan membawa pelanggan ke era kendaraan listrik, EV. Menyadari pentingnya cerfai hibrid dalam keseluruhan strategi elektrifikasi kami, ini adalah momen yang membanggakan bagi tim produk Honda Kanada, karena kami memimpin produksi global cerfai hibrid, ujar Presiden HCM Clement de Souza seperti dikutip Carscoops, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Selama produksi awal berlangsung di pabrik Kanada, Indiana dan Ohio, pabrik akan memproduksi cerve hybrid yang akan mengikuti versi standar internal combustion engine (ICE), namun perseroan berharap bisa mencapai 50% dari total penjualan cerve. want to sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the you, you don't do Well I'ma make hellish sure that I don't become you I Have no regrets, yeah I'm tired of my chest I'll never forget what it's like to be in debt in the back bed, I show you what happens Pass me the Perlu diketahui bahwa ada dua pilihan mesin di Chery Hybrid 2023 adalah mesin bensin turbo 1500 cm 3 dengan 193 PS, 6000 revolusi per menit dan 242 Nm, 1700 5000 revolusi per menit dan hybrid 2000 cm 3 Twin Electric atau mesin Twin Hybrid mengklaim 204 tenaga kuda. Mesin bensin hybrid cr 2023 adalah yang pertama dari Honda yang menggabungkan injeksi langsung tekanan tinggi dan injeksi multi-stage untuk pembakaran yang lebih bersih.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 Model Cerve Sport dan Sport Touring menampilkan mesin 4 silinder Atkinson Cycle 2.0 liter yang dipasangkan dengan dua motor listrik. Perlu diingat bahwa Honda juga telah menghadirkan beberapa teknologi canggih pada cerfai Hybrid 2023, seperti Honda Sensing Suite, Collision Mitigation Braking System, CMBS, yang membantu pengemudi jika terjadi benturan dengan kendaraannya, atau pejalan kaki yang terdeteksi di depan mobil, serta Land Departure System, RDM, yang membantu pengemudi tetap berada di jalur yang benar. Belum diketahui secara pasti kapan Honda Cerfey Hybrid akan dijual di Indonesia. Meski dikabarkan akan segera diluncurkan pada 2023 ini, Honda enggan membeberkan detail mengenai tanggal pasti rilis dan produksi dalam negeri dari mobil hybrid tersebut. Sebelumnya, PT Honda Prospect Motor, HPM, meluncurkan dua mobil hybrid di Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS. 2022 Agustus lalu, Honda menghadirkan cerve dan Accord dalam bentuk hibrid di pameran otomotif tersebut.